Welcome back with me Ayasia ya. di sini tentunya kembali dengan gua kembali bermain Get of Olympus ya guys ya. Gak usah pakai lama. Gua main di taruhan 2400 ya guys ya. Ganda aktif langsung nyalakan, nggak usah pakai lama, gaskeun. 30. Gasken disini kredit gue ada 100.000 ya guys ya semoga beruntung banyak nih guys let's go let's go let's go let's go uh, buat kalian lagi nonton konten ini hanya sebatas hiburan ya guys ya kalian yang di bawah umur bisa di skip videonya jangan ditonton oke okay. dan buat kalian semua Ya, nonton jangan lupa di like di komen di subscribe kali 250 oh my god mantap jiwa langsung sensasional guys Sensasional guys ya tujuh ribu gacor banget anjir baru juga main cuy dikasih petir merah ya guys ya 250 cakep meledak dat, bestie. let's gue lanjutkan lagi, guys, karena kita udah dapat agak lumayan banyak. Kita coba bermain terlebih dahulu ya tipis-tipis, bestie. gasken yes, pokoknya. Oke, okay, jangan lupa ya, guys ya, di like, di comment, di subscribe, pokoknya. Aman ya, saya enjoy, enjoy, enjoy, nikmati. Oke. Okay. Oke, okay, skater. Aduh, anjir lah. Kayang banget gak dapat skater guys. Hampir kita dapat lagi ya guys ya. Oke, okay, ayolah tambah dong. Oke, okay, habis ya guys ya. Di sini gue coba bermain. Di sini gue coba bermain uh, sprinter buat tiga puluh guys. Apakah menambah saldo kita guys dengan kemenangan selanjutnya. Kita lihat saja tonton nih. 6000 mantap. 11000 mantul. 14000 petir dong. Anjir sayang banget cuy. Tadi petir coy. Tadi petir nih. Mageus anjay. Ya tambah ya. ya dapat nih guys cuman enggak ada petir sih masih ini bagus sih cuman enggak di petir aja guys sayang sekali oke ke-1200 tambah lagi dong ayo 2400 cakep Oh kan 9000 kan Wih, dua belas ribu petir atau Zeus, tuh guys mantap sih, nggak di petir doang, tuh kan enam puluh ribu cuk, anjir lah, gak di petir coy, sayang banget anjir, mantap sih, mantap mantap mantap, let's go lanjutkan, wih di cakapnya petir nih, Ayo dong petir petir petir petir, yah sayang banget guys yang banget sih sumpah oke okay, 2700 ayo dong tambah lagi dong 8000 tuh kan guys mantul guys ini aduh aduh aduh aduh aduh like coba ayo dong, dong, dong. oke okay, 3000 ayo dong tambahlah. 4000 petir lah ayo tambah petir ya sayang banget guys, nggak dapat petir. Oke, okay, terakhiran ya guys ya. Ini gua coba main spin cepat sebanyak 20 kali aja dapat scatter gratis kan, mantap guys ya. Buat nambah-nambah saldo kita gitu loh. buat biar lebih banyak. Aduh, udah ngurang lagi saldo kita guys, ay dong jus petir lanjir petir dong Zeus 6.000, mantap aduh suara motor guys sorry guys biasa jamet anjir sorry guys sorry sorry sorry langsung gaskan lagi aduh kan sekitarnya anjir ketinggalan cuy yo yo yo yo bisa yo si sekitarnya anjir gak dapet cuy skaternya aduh udah bababar, bab, udah beberapa berapa kali ya guys ya nggak dapat padahal udah tiga. Oke, okay, cukup sekian dulu video kali ini ya, kayaknya ya guys. Ya, dapat kali 250, bagus banget sih. Buat kalian lagi nonton, terima kasih banyak. See you next video, guys. Thank you. See you next. Jangan lupa ditonton.